Oke, dan ini uh, alat untuk uh, membuat masker hijab. Karena masker hijab itu menggunakan corong, dan kita ini sudah beli, yaitu namanya binder, ya. Entah itu merek binder apa-apa, ya. Yang pasti, ini binder, ya. Kalau di sini, namanya cili tapi aslinya entah ini apa namanya, ya. Yang pasti uh, dapat apa aja di dalamnya. Yang kita buka, nah, di sini kita sudah dapat. Uh, satu paket ya yaitu corongnya dan corongnya ini sudah beserta si laca-lacanya ya beserta si laca-lacanya seperti ini ini corongnya seperti ini dan di sini nih dapat um, giginya juga karena dia giginya khusus dan di sini juga kita sudah dapatkan sepatu sebelah dan sepatu sebelah ini bukan sepatu sebelah yang biasa saya gunakan untuk tutorial jacket cover tapi sepatu sebelah yang untuk uh, pasangannya ini karena dia beda ya ini modelnya juga bedanya seperti ini dan oke okay, lanjut saja uh, cara pemasangannya itu seperti apa dan cara uh, kerjanya itu seperti apa yang pasti uh, kita akan pasang dulu di sini ya oke okay, singkirkan dulu dan di sini kita akan buka dulu ini si sepatu ininya sepatu yang awal seperti ini oke dan sekarang kita akan bongkar ininya dan ini sepatu sebelahnya sudah kita buka dan sekarang kita akan membuka sila laca celacanya ini. Diserin aja ke sini dan e, kita tinggal buka sila laca celacanya ini nih, Ini ada bautnya. Kita akan buka. Oke, ini bautnya sudah kita copot satu. dan satu lagi sebelah sini dan ini cara buka bautnya ini juga lumayan agak keras ya jadi kalau misalnya bunda-bunda di rumah bisa minta tolong ke si bapaknya atau langsung minta tolong pasangin ke si tukang servis mesin ya Dan nah ini laca-laca ini kita akan ganti dengan yang ini ya giginya ini kita akan ganti dengan gigi yang ini karena dia beda ya nah untuk membuka si giginya kita perlukan obeng yang lebih kecil karena dia bautnya lebih kecil ya Dan cara bongkar baut ini juga lumayan agak susah juga ya, jadi harus tenaganya kuat dan harus hati-hati juga karena takutnya kita terlalu keras memukulnya nanti malah si sanggaan si giginya ini patah dan ini lumayan mahal juga sih kalau beli sanggaan si giginya ini bisa nyampe 150.000 kalau yang bagus. Oke okay, dan ini bersihin. Ya. Oke okay, dan ini giginya akan kita ganti ya. Dan bisa dilihat kalau gigi yang biasa beda ya seperti ini. Kalau yang biasa kan dia satu dua tiga giginya sama tiga sama sama tiga ya. Tiga gigi cuman kalau yang ini panjang pendek panjang dan kalau yang ini pendek-pendek sama ya sama ini sama ini pendek dan ini panjang satu jadi giginya beda dan ini singkirkan saja dan kita sekarang tinggal pasang si giginya itu di sini si giginya sudah kita pasang nah sudah kita pasang seperti ini ya giginya dan sekarang kita tinggal pasang si corongnya ini dan dia sudah nyatu dengan laca-lacanya kita tinggal pasang di sini. oke dan sekarang kita tinggal pasangnya di sini. nah seperti ini ya Tuh. jadi dia sudah langsung uh, memasang seperti ini dan di sini kita tinggal di baut saja Dan pasang juga bautnya yang sebelah sini Jadi kalau masang baut ini Jangan langsung dikencengin satu-satu ya Tapi harus dipasang dulu Baut dua-duanya Baru kita kencengin secara bersamaan Oke sudah kita kencengin Dan sebelah sini kita juga kencengin Oke, lalu sekarang kita tinggal masang si sepatunya di sini. Geserin aja. Tinggal dipasang di sini. Diangkat sepatunya. Nah, dipasang di sini. Dan ini tinggal kencengin aja bautnya di sini. oke okay, pastikan jarumnya pas ya oke okay, corongnya sudah kita pasang dan cara pemasangannya sudah kita bahas di belakang tadi ya dan seperti ini cara uh, bentuknya si corong ini ya dan kita sekarang akan memasangkan si bahan di sini untuk list maskernya ya kita akan pasang di sini menggunakan uh, cara memasukkannya dengan jarum mau pakai jarum pentul apa, ataupun misalnya pakai jarum jahit mungkin juga bisa dan sekarang saya akan menggunakan memakai jarum mesin jahit aja sekarang saya sudah siapkan pakai jarum jahit aja dan cara memasukkannya itu dari mulai sini ya cara memasukkannya gampang dari sini dimasukkan ke sini lalu dimasukkan ke sini ya dan langsung ke sini dan sekarang kita tinggal dorong aja menggunakan jarum nah seperti ini dan di sini di sini nih ada lubang ya. Nah, kita dorong dan sampai terlihat di sini ada bahan dan kalau sudah terlihat di sini ada bahan, kita tinggal dicungkil aja. Nah, pakai jarum ya. Nah. Sini sudah terlihat ya dan ini tinggal ditarik aja. Dan diangkat si sepatunya. Biar si bahannya lewat dari sebelah bawah. Nah, seperti ini. Dan si bahannya ini taruh di sebelah sana saja. Kita jatuhkan ke depan sana, ya. Oke, sekarang kita akan tes hasilnya seperti apa. Dan sebelum kita pasang dulu si masker yang ini, sebelum kita pasangin si masker yang di sini, eh, sebelumnya kita tes dulu karena di sini ada ada setelannya, ya. Kalau misalnya si corongnya ini kurang ke sini, ya, kurang ke sini, kita di sini tinggal dipencet aja. Ke sebelah sini. nih contoh. Nah jadi ini fungsinya ya. Jadi kalau corongnya kurang ke depan. Kita tinggal tarik ke belakang. Kalau misalnya corongnya terlalu ke depan. Kita tinggal dorong aja ke depan nih. Ke sana ya. Seperti ini ya. Oke dan sekarang kita tes dulu. Ini corongnya sudah pas apa belum ya. dan sekarang kita nyalakan dulu mesinnya. Oke dan kita tarik aja ya ke sebelah sini nih. Ini kan ini. Kita tarik aja ke arah kita ininya biar si corongnya ini mengarah ke depan. Disantokin aja dan kita tes. Oke, ini kurang pas kita buat ke Seperti ini kita masukin ke semua ya oke dan sekarang kita tinggal masukin aja si masker pinggiran ini ya ke corongnya ini, nah seperti ini diangkat si sepatunya, ya si sepatu ininya diangkat lalu kita masukkan si pinggiran ininya dan listnya ini kita pas-pasin, jangan sampai listnya ini nakuk ya seperti ini, jangan sampai nilap. Oke, okay, dan kalau sudah dipas pasin kita tinggal injak aja pelan-pelan dan ini selalu kita perhatikan ya, kadang, kadang kalau nggak kita perhatikan tiba-tiba si ininya melintir ya, nilap gitulah intinya nilap. Oke, okay. dan ini lumayan tebal jadi keras ya. Oke, okay. dan ini selalu kita perhatikan di sini karena dia suka nilek dan karena ini masker hijab ya, jadi kita akan buat dulu talinya untuk ikatan ke belakang kita panjangin dulu kurang lebih 50 cm ya jadi di sini nih diusahakan diperhatikan dipegang seperti ini oke okay, kalau sekiranya sudah segini nih kurang lebih ini 50 cm enggak saya ukur sih kurang lebih 50 cm ya untuk ikatan ke belakangnya tambahin lagi nah kurang lebih segini ini ya untuk untuk diiketin ke bagian kerudung bagian depan karena masker ini ini lebih ke hijab kali ya karena masker ini biasanya digunakan kalau misalnya yang berhijab pakai masker seperti ini enggak ribet harus buka hijabnya jadi tinggal dimasukin aja aja setelah memakai kerudung dan ini sebelah lagi kita tinggal masukin aja ke sini dan ini kayaknya kurang ya Oke kita tambahin lagi oke dan jahitan bawahnya juga lumayan bagus oke. setelah itu kita tinggal masukin aja sebelah sininya sama kayak tadi diangkat ininya si sepatunya sedikit kalau sudah ini baru kita kasih pegang aja pelan-pelan seperti ini dan ini bisa untuk produksi secara massal ya dan kita ketika saat di rumah masih bisa produktif meskipun kita sekarang lagi di rumah aja tapi kita bisa produktif produktif dan ini bisa menjadi peluang usaha saat kita di rumah membuat masker menggunakan alat corong seperti ini dan ini bisa kita terapkan di usaha bisnis masker Oke ini sudah jadi maskernya dan ini untuk tali ke belakangnya ya untuk diiketin ke si kerudung bagian luar dan ini biasanya untuk diiketin juga ke belakang yang putus dan kalau yang satunya nih tali yang ininya nyambung yang nyambung kalau yang bawah sininya putus dan untuk panjang ini untuk panjang ini ke sini panjangnya ini 50 cm dan masing-masing untuk kes, dari sini ke sini 40 cm dan yang sebelah sini kesini 40 cm Oke okay. So sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan Like, Comment, Share dan Subscribe Dan bila ada pertanyaan silahkan follow instagram saya di sini ya at dan follow juga instagram at aja ada Spray Disitu kita selalu update Motif-motif dari Spray ya dari berbagai merek disitu kita sebut merek ya, disitu ada merek Esra, ada merek Magenta, ada merek Viena, ada merek uh, Star, ada merek Catra, dan masih banyak yang lain. Semoga uh, video ini bermanfaat tentunya untuk banyak orang. Dan see next video. Bye-bye.